Halo teman-teman Wow kembali lagi dengan si keren boy teman-teman Wow ini apa teman-teman Wow mainan mobil teman-teman kotor sekali ya teman-teman Mari kita ambil lalu kita bersihkan ya teman-teman Oke okay. kita ambil saja teman-teman kita masukin ke dalam wadah kita berjalan lagi Wow ini apa teman-teman lihat ini mobil bus teman-teman Wow mari kita ambil Wow nah, Berjalan lagi ya teman-teman Wow ini apa teman-teman Lihat Wow Mari kita ambil Lagi teman-teman Wow banyak sekali teman-teman Wow mari kita ambil teman-teman Wow masukin sini sini sini masukin ya teman-teman Wow Wow ada lagi teman-teman Wow Mari kita ambil teman-teman Wow ada lagi teman-teman Wow mari kita ambil teman-teman Wow Wow Itu sudah banyak mainan teman-teman Oke mari kita cuci teman-teman Halo teman-teman Wah kita sudah berada di tempat pencucian ya teman-teman Ini airnya teman-teman Mari kita cuci ya teman-teman Satu persatu teman-teman Oke kita mulai dari ini dulu ya teman-teman Wow kita mulai saja teman-teman Wow Wow sudah bersih teman-teman Wow Mobil tayo teman-teman Selanjutnya teman-teman Kita pilih yang ini teman-teman sudah bersih teman-teman slender teman-teman selanjutnya teman-teman Wow kotor sekali teman-teman wow. wow sudah bersih teman-teman mobil truk teman-teman Wow selanjutnya Wow, mobil merah teman-teman Oke, okay, selanjutnya teman-teman Wow, mobil alat berat teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow, mobil kodok teman-teman Wow Selanjutnya teman-teman nah mobil truk barang teman-teman wow selanjutnya teman-teman wow, mobil keren selanjutnya mobil warna merah mobil gani teman-teman wow selanjutnya wow mobil beko ekskavator teman-teman wow Selanjutnya, wow, mobil berwarna putih, Pak Polisi, teman-teman yang terakhir, teman-teman, wow, ini dia. Wow, mobil dan truk, teman-teman. Wow, sudah bersih, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton video dari Sikiran Boy. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian. Terima kasih. Sampai jumpa.